Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada Selamat siang Selamat berjumpa dan bergabung kembali Di channel YouTube Diva TV Yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora Dan Rizky Mila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 Baiklah para sahabat dan dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang Kalian saat ini mempunyai memberikan vitamin-vitamin bahagia pastinya Dari Bunda Lesti dan Bapak Bilan Kegabar pertama para sahabat ya Kita mendapatkan info dari Bunda Lesti Jangan sampai lupa untuk menyaksikan acara Poles Kepoin Lesti di aplikasi video.com eksklusif Tayang jam 5 sore para sahabat ya Tentu setiap hari Senin dan Kamis jam 5 sore kita tentu disuguhkan vitamin lewat acara Poles kepoin lasti di aplikasi video.com yuk sama-sama kita dukung untuk acara-acara idola kesayangan kita dan selanjutnya para sahabat kita lihat nih ada kekiutan leslar ya saat BTS bersama pemotretan di iklannya MS Glow Nih ada yang cute ya Wow Masya Allah banget tuh satu pemotretan Ternyata Lesti dan Bilar ini makin cute dan makin romantis Masya Allah yang melihatnya aja Ikutan baper persahabatnya Apalagi yang moto Nuh, Aduh Masya Allah banget Tentu idola kesangan kita memang selalu membuat kita bahagia Apalagi menunjukkan keromantisan dan kecutan Yang selalu tentunya natural tidak dibuat-buat, mereka memang sungguh luar biasa Momen ini pun direpost kembali oleh akun family Anuska 23 Disimak juga persahabat di kalimat komentar Yang diberikan oleh para sahabat Yakni dari akun Instagram Anuska Leslar Aska support 2 mengatakan syuting iklan MS Globe dulu baru keluar BTS-nya Emang best tuh, allah banget ya ini ketiga. Ketika Lesti dan Reski bilang syuting iklan MS Glow, BTS-nya baru saja muncul siang hari ini. Ada juga komentar lain persahabat diberikan dari akun imas7319 menyatakan di kolom komentar, Ini waktu syuting MS Glow ya, BTS-nya baru keluar benar bener deh leslar. Tuh persahabat ya, rambut gondrong ini syuting kapan katanya tuh, Masya Allah banget ya. Idola kesayangan kita memang selalu membuat kita bahagia. Mudah-mudahan selalu banyak Semakin banyak support dan doa Dukungan yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus Mencintai Lesti dan Rizky Bila Dan kita lihat juga persahabat Ke momen berikutnya Ini ada momen spesial Bunda Lesti Kejora nyanyi lagu Bismillah Cinta Suara Bunda Lesti emang the best banget Coba didengarin dulu persahabat ya Bunda Lesti Kejora lagi menyanyikan lagu Bismillah Cinta Masya Allah banget ya suaranya Bunda Lesti memang kualitas tetap terjaga dengan baik. Masya Allah mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Momen ini pun tentunya banyak sekali dikomentari oleh para sahabat LeSlar. Salah satunya dari akun Afriani Haidir mengatakan, Masya Allah suara langsung ternyata lebih merdu. Pantesan waktu di OMS biler langsung lemas, aduh. <laughs> ini memang luar biasa banyak persahabat ya. Suara Bunda Lesti memang kualitasnya tetap terjaga dengan baik. Mudah-mudahan tetap terus berkarya dan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Dan berikutnya persahabat ada kejutan lain yang kita dapatkan di siang hari ini. Wah, wow, bakal ada sesuatu lagi nih dari Leslar Apakah ini vlog terbaru dari idola kesayangan kita? Aduh, Masya Allah banget ya Dan tentu info ini kita dapatkan dari Leslar, Lovers, Kota Mangga Perhatikan di kalimat kesan yang dituliskan Stay tuned guys, tuh bersahabat ya Stay tuned katanya tuh, jangan sampai ketinggalan Jangan sampai terlewatkan, kita akan disuguhkan vitamin bahagia hari ini Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya